Yo yo yo yo yo yo What's up yo Welcome to be back again with me Akan cuy balik lagi bareng mamang lo semua Ya yeah, boy Di mana lagi kalau bukan di mamang Abrared slot channel ya yeah, cuy Yang setiap harinya selalu memberikan bocoran Pola slot gacor Seputar kakek lagi ya yeah, cuy Oh ya yeah, cuy Dan untuk lahan bermain mamang Seperti biasa mamang masih bermain di lahan tergacor Terkece terpercaya 2022 ya yeah, cuy Di mana lagi kalau bukan di naga 138 ya yeah, boy karena di naga satu ini lu jp berapapun pasti akan dibayar gitu kan cuy dibayar kontan ya boy dan di naga satu juga merupakan salah satu situs slot tergacor di indonesia dengan win rate ltp tertinggi pokoknya ya boy pokoknya buat kalian semua yang belum mempunyai id-nya langsung aja gaskin gaskin gaskin gaskin ya cuy Jangan bingung lagi gitu kan, boy. Untuk link pendaftaran udah memang taruh di tentang channel ya boy. Gas Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi ya boy, langsung saja kita ke in game-nya cuy. Seperti biasa ya boy, kita di sini menggunakan mengandalkan pola-pola terbaru kita deh ya, boy. Dengan hanya dimodalkan modal-modal sangat super-super-super duper kecil tentunya ya, Cuk Kali aja di game kali ini kita mendapatkan yang enak-enak yang manis manja tentunya ya Boy Hanya bermodalkan 20.000 perak gitu kan Cuk Ingin menghancur leburkan si keke Zeus gitu kan Cuk Apakah mampu gitu kan Boy Seorang mamang ini ya Cuk menghancur leburkannya ya yoy Ya cuy, tapi tidak lupa ya, Boy memang ingatkan kembali gitu kan, cuy. Main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas ya, Boy. Jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras gitu kan, cuy, karena kan kita di sini hanya sebatas hiburan aja ya, Boy. Kita tidak bisa menjadikan game ini sebagai mata pencaharian utama ya, cuy. Apalagi kalau lo semua menggunakan duit beras gitu kan, cuy. menggunakan duit orang tua gitu kan, Boy. Gue sangat tidak merekomendasikannya ke arah situ ya cuy Jangan sampai mengganggu ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya cuy Yang intinya ya boy Intinya kita hanya hiburan saja Jangan jangan berperan gitu ya boy Cukup sekedar buat nyari uang tambah-tambah rokok ya boy Itu cuy maksud gue gitu ya boy Hanya di sini juga ya cuy Hiburan yang dapat menghasilkan cuan Hanya di sini, anjing sayang sekali boy Idi Padahal itu satu layar, cuy Si ininya cuy Si jam pasirnya ya boy Sekiranya udah sekali dua kali tiga kali Empat kali lipat mendingan lu cabut ya boy Idi kurang atuh cuy mm -mm, Anjing gak konek ya, boy Ayolah Kasih yang mantap mantap ya boy Setidaknya cukup buat beli satu slop rokok lah, gitu kan, Boy? Jadi cincinnya enggak kok mm -mm, anjing kurang. Ayolah, yang mantap-mantap, ya, Boy? Oh ya, cuy, mohon maaf ya, Boy. Apabila suara Mamang ini agak keresek-keresek ya, cuy. Anjing karena Mamang ini sedang, sedang gujur dia cuy. Sedang tidak enak badan gitu, kan, Boy? mudah-mudahan cepat disehatkan demi kalian semua demi menghibur kalian semua gitu cuy, gue memaksakan gitu cuy, idih anjing nggak konek cincin, eh cincinnya oh benar cincin cuy, lah kasih yang enak-enak yang mantap-mantap yang manis-manis yang manja-manja tentunya cuy, hmm -hmm, merah sambut idih nggak konek cuy Mm, mm, kurang dua ya cuy kasih scatter lah awal-awal anjing lumayan buat tambahan gitu kan boy angin, kurang satu please lah kasih kiri ujung anjing ke konek ayolah masih ada cuy merah apalagi anjing kurang atuh merahnya cuy merahnya kurang satu ya, boy nggak mau connect itu cuy Jangan lupa main slot itu harus sambil ngopi udah enjoy santuy ya cuy tentunya ya cuy Jangan jangan dibikin pusing gitu kan boy Permainan kok dibikin pusing gitu kan, cuy Namanya juga bermain gitu kan, boy Namanya juga permainan ya cuy Ada kalah ada menang tentunya ya boy Tidak selalu kalah dan juga tidak selalu menang intinya ya, cuy Yang penting hiburannya dapat cuannya dapat gitu kan cuy anjing konek chip lumayan boy Idih, jam pasir pasti sih itu mbak boy. Mm -mm, anjing satu layar, coba tambahin kali gope. Idih, anjing gak mau, cu. Ayolah tambahin kali anjing. Nye, anjing lumayan kali ceban juga ya boy, 29.000 auto. Auto sensasional, nah, cu. Lumayan gitu cuy. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, tentunya ya boy. Ayolah kasih yang mantap-mantap lagi, ya, cuy kasih yang mantap-mantap lagi gitu kan boy belum ada tanda-tanda ya cuy padahal dari tadi sekitarnya nongol terus gitu cuy sayang sekali nggak mau ngasih anjing lumayan petir 8 tambahin anjing lumayan cuy sayang sekaligum cuma cepet anjing 100 perak boy buat tipeannya sangat sekali cuma 100 perak anjing apa daya gitu cuy mamang juga tidak kurang berani ya boy Bet barbar itu hanya modalkan super ece, itu kan boy? Yang ada malah tiwas nanti ya boy. Ya kasih lagi ya boy, kasih gratisan lah. Setidaknya ini, setidaknya diriku sedang berjuang ini teh ya boy. Hmm. belum ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda itu. -tanda, ya, Idih, jam pasir cue kurang dua, mm -mm, anjing pasti koneksi jam pasir boy. Sambut petir atuh boy. Idih, nggak mau cu ayolah kuning ungu kuning mengambang anjing nggak mau kuning mengambang nih ya boy. Mm -mm, jam pasirnya cue konek terus cu, itu top sim popolit gua banget ini boy. Belum ada tanda-tanda aja cuy kita coba di 10 quick spin lagi dengan naik bet lah naik satu oktav anjing satu oktav enggak tujuh. kita kasih 10 quick turbo ya boy kali aja mau ngasih dan gitu cuy karena di bet 200 perak dari tadi enggak ngasih sekater ya cuy ayolah Iji enggak mau ya boy Kurang, kurang, kurang, kurang, itu kan cu. Harus bagaimana lagi ini, Mbak Kita coba di, bye aja deh, kayaknya cu di bed, bed santuy saja dulu ya, Boy. Di bed 200 perak lah aja dulu ya, Cuk. Kita coba tes drive gitu kan, Boy. Rasario kita juga segini-gini aja, anjing itu, kucing, boy, anjing tambahin, tambahin cuk itu mah juga boy kurang dua anjing menyala nyala gitu ya cu mm, anjing kurang satu cu sayang bet sayang ya cu kaliannya juga cuma dua biji gitu boy coba itu kalau kali, -kali gope ya cu auto anjing auto boy aduh ada apa ini sih kayak itu boy bet mager ya cu mm, mm, anjing lumayan lah lumayan tambahin dulu yang penting kaliannya dulu gitu cu yang penting kaliannya connect dulu ya boy Hmm, ungu pasti, hmm, hmm, anjing sambut ijo juga pasti kayaknya cuy, idih, jam pasir boy menggoda, menggoda anjing lumayan aneh sih, aneh sih, aneh sih, aneh sih, masih ada aneh sih, aneh sih, aneh sih, aneh sih, aneh sih, masih profit aneh gitu, sih, Hmm, hmm, kuning pasti Sambut, saya makan dulu Oh, ye yeah, boy Oh, ye yeah, ini macu kurang atuh, cuo, cangkir birunya, ya, boy Tidak apa apalah Yang penting menyala terus, itu cuy tidaknya kasih yang enak-enak, ya, boy Tidaknya connect dulu, gitu, cuy Kaliannya tambahin dulu, gitu, boy Nabung dulu, ini nabung nomor satu Oke, kecuk connect lumayan, lumayan Idih, disambut Ungu Hmm, hmm mau, ya, cuy lumayan udah kali 18 ya, Boy ya lah, 5 spin terakhir kasih kejutan di akhir laga, idih tanya kurang atuh, Boy itu, Boy, nggak mau, Cuy padahal itu top simbol, anjing akhirnya kena juga, ya, Cuy akhirnya kena juga, gitu kan, Boy meledak, meletup-letup, ini menari-nari di atas awan anjing, langsung sensasional langsung sensasional, Boy ini, Boy, udah, gitu Cuy udah ada buat satu slop urut ini mau udah harus cabut ya cu. daripada dipaksakan gitu kirim kan, boy nanti malam disudut lagi ya cu. pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah bantu support channel gue anjala like share dan komen video gua ya, cuk mamang mohon maaf mau pamit undur diri dulu see you next video bye bye